Emas bullish, waspadai aksi lanjutan. Harga emas US dikembali melakukan fase koreksi dan bias harian pergerakan emas US diterlihat berada dalam kondisi bullish.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 Sebaliknya waspadai jika harga emas US diterus bergerak ke bawah dan menembus level 1913.72 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1891.13. Sekian analisa forex untuk tanggal 2 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212